kami bersuka cita Tuhan ada di rumahmu oh sekali lagi berikan tepuk tangan yang beri buat Allah kita kuasanya hadiratnya ada di tempat ini thank you Lord amin Mampu berharap Kekhawatiran menghimpi jiwaku Kekuatanku datang darimu Memampukanku kembali berharap Mengenal mengenang hatimu, percaya jalan mula yang terbaik di kelemahan kuasamu sempurna. Kau, Allah yang tak akan tinggalkan kedua tangan kita dengan pujian ini ku percaya Engkau bekerja buat Buat Allah kita Ajarku mengenal hatimu Dan percaya jalan lah yang terbaik Di kelemahan kuasamu sempurna Tak akan tinggalkan. Percaya Tuhan, orang maya raba rada, orang Makassar ku percaya, ku percaya Engkau bekerja buat. Di waktumu yang terba.